Hai hai hai. Alam menyimpan beragam keindahan dan keunikan. Hal ini bisa kalian buktikan dari banyaknya spesies makhluk hidup dengan berbagai bentuk juga hal unik lainnya. Di antara keragaman jenis makhluk hidup, ternyata masih ada sejumlah spesies hewan dengan penampakan yang ganjil yang mungkin saja tidak kalian ketahui sebelumnya. Ya, hewan-hewan ini membuktikan bahwa ternyata masih banyak yang diketahui tentang dunia ini. Karena masih jarang ditemukan, beberapa satwa liar ini sangat eksotis dengan corak dan warna yang mengagumkan. Walaupun sangat jarang orang yang mengetahuinya, tidak berarti satwa-satwa ini tidak menarik ya. Justru beberapa satwa ini dapat dikatakan sangat unik dan tidak biasa. Bahkan bisa dikatakan masih misterius hmm. Hal ini karena keberadaannya yang langka dan bahkan sudah punah Eh tapi tunggu dulu Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Snapnos monkey. Snapnos monkey adalah salah satu spesies monyet yang paling unik sekaligus menyeramkan. Ya, hewan unik dan misterius ini mempunyai tubuh yang panjangnya bisa mencapai 51 sampai 84 cm dengan panjang ekornya mencapai 55 sampai 97 cm. Nama Snapnos ini dipilih Lantaran terinspirasi dari bentuk hidung hewan ini yang pendek dan wajah bulat mereka dengan lubang hidung ke arah depan. Ya, selain itu, mereka juga mempunyai bulu yang cukup beraneka ragam dan cukup panjang. Hiu Goblin Salah satu spesies hiu langka ini dapat kalian temukan di wilayah Laut Dalam di penjuru dunia. Ya, spesies ini juga kerap disebut sebagai fosil hidup, bukan karena tampilannya yang menyeramkan, melainkan karena spesies ini merupakan salah satu spesies hiu tertua yang telah ada sejak 125 juta tahun silam. Lampre Selain Hugh Goblin, ada juga loh salah satu hewan laut sejenis ikan ini yang mempunyai mulut dipenuhi dengan gigi-gigi yang membentuk melingkar. Ya, meski bentuknya aneh, namun hewan yang satu ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Dan hewan ini juga kerap dijadikan makanan mewah, khusus golongan atas loh. Dabah Hewan unik dan misterius berikutnya adalah daba. Binatang ini merupakan sejenis binatang aneh yang muncul dari perut bumi dan bisa berbicara. Hmm, ada beberapa ciri khas dan karakter yang dimiliki oleh hewan daba ini. Satu hal yang pasti adalah karakter dari hewan ini berbeda dengan hewan pada umumnya yang ada di muka bumi. Kemunculan hewan yang satu ini menjadi salah satu tanda kiamat.